Kita itu sengsara kerap kali karena kebodohan kita sendiri. Tapi habis itu Tuhan yang dimarahi. Lalu kita salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Wah betapa ngawurnya kita. Kita yang salah, setelah manis Tuhan dapat getah. Tuhan yang memperoleh blame-nya. Kenapa Tuhan berikan aku penyakit? Kenapa Tuhan kasih aku persoalan? Kenapa Tuhan itu... Mem mengizinkan aku bangkrut Padahal siapa yang spekulasi Siapa yang gambling, siapa yang berjudi Kenapa kok Tuhan itu mengambil teman saya Coba kita pikirkan Siapa yang sensitif Siapa yang terlalu peka perasaannya Siapa yang siapa yang melulu Dikit-dikit konflik Bukan Tuhan Kita yang mengeraskan hati Kita tahu Tahu dulu Tuhan itu gak salah.